Tuh mm. okay. nah, lewatkan baru. Eh, pada kemana? Oh, ini. tahu. Atau jalan off-road pake mobilio gitu lho Bonda mobilio Mana? Ini Oh <laughs> <tuh> ini <tuh> dong MUX MUX Aja yang riseng lho Aja yang angkut naik ke sini, iya, nggak bisa loh, nggak nggak sana kali, acanya bisa nyangkut saudara-saudara, <tuk> nggak <tuk> <tuk> <tuk> bisa naik tuh, warna, nggak, ah? mau ganti warna kan? nggak? ada lah lah lah lah, lah. bisa ada udah pada lift semua ya yeah. weslah <laughs> dar mau ganti jam Sekolah ramai, mak kiriman meja sekolah. Nanti hmm. <laughs> pakai tergi ini. pakai air Oh. <laughs> Buset sekolah ramai amat ya. yang ketemu tuh, aku merem. Pas aku ngadu, ini naiknya susah. Mana sih inde? Nah di sini pintu kanan, pintu kiri sih, gitu <tuk> Di kanan dong. Oh, nginde nah, mana? Ucap. Gak tau ini ya. mau kepegel juga dari mana ya? lah. <laughs> nanti warna di mana sih? Kenapa? Dan Oke, nanti warna di sini. Bentar, di mana? Bukan ini. Nah. Mana sih nih? Pakai apa? Ah sini. Oh sini nggak bisa bareng ya Oh bisa-bisa mau ganti warna apa Hai tambah kenceng amatnya mobil-mobil <sir> tadi warna gitu ternyata melewat doang iya <sir> <sir> <sir> <sir> <S «Yeah. sir> <sir> baru kali ini saya lihat mobil sama orang menang orang gitu. Ketabrak mental mobil. Sampai pang ya? Hah? Mobil putih tadi. Itu sama mobil Pajero. Bukan. Eh uh, apa sih ini? Avanza. Nah, ngengit. Ternyata New Epic tuh lewatin barusan, hehehe. Ntar ke inti aja deh. Aduh, aduh. Nah ini, ini, ini. Barakallahu gitu. Ya, ya banget. Iya ya. Nyatku. Oh, oh, oh, oh, oh.